Halo teman-teman selamat berjumpa di channel saya Mesa Karya di kesempatan kali ini saya akan mereview pintu lipat minimalis saya menggunakan di sini saya menggunakan roda tunggal ya bisa dilihat Roda yang saya pakai ini roda yang biasa digunakan untuk pintu dorong biasa, teman-teman. Dan untuk engselnya saya menggunakan engsel baut yang biasa digunakan untuk pintu Anderson. Cukup mudah dan simpel, teman-teman. untuk harga sendiri saya menjual kisaran 400 sampai 500 ribu per meter persegi ya cukup terjangkau lah teman-teman untuk ukuran pintu minimalis baiklah teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua buat teman-teman yang mau buat pintu lipat dengan lokasi yang cukup sulit mungkin ini bisa menjadi solusi ya. Baiklah teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe. Simak dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih.